Cowok humoris atau cowok ganteng? Uh, first of all, I'm not looking for a guy. So... Ah, a girl? Look, hey! <laughs> humoris deh kayaknya. Humoris. Kayaknya disuruh sama orang yang kayak fun gitu daripada yang kayak ganteng oh, tapi kayak ganteng. Kayak gini. I'm really proud of my past. Yeah, yeah, yeah, yeah, Let's okay, just say okay, that okay, way. Barangkatom okay, suka posting puisi di Instagram. Nah. Ada contohnya. Oke. Okay. Salah satunya yang saya akan bacakan. Kau tak bisa mati. Kau akan selalu hidup yeah. di dalam semua karyaku. Yeah. Yang ku ingat tentangmu dari semua rasa ini, yang hanya kau yang bisa memberi. Jakarta Februari 21, 2018. Plop, wow. Satu lagi, satu lagi buat saya. Bagus ya, pengisinya. Oke. Okay. Jika ku dapat mengutik satu bintang saja, dari banyaknya bintang yang bertaburan di hamparan langit malam, akan ku simpan di sudut tergelap di diriku, agar diterangkannya selalu.